Dikis kuning di yang sama ya lagi dengan kami Kami mendapatkan order Pemasangan AC Pemasangan AC di daerah Bang Seri Oke kita kerjakan dengan rekan kami Bung Arjuna Oke kita persiapan pemasangan di sore hari tepatnya jam lima, oh, jam betul. 5 sore ya agak adem sedikit karena masih eh, tidak ada ini matahari oke okay, kita akan melakukan pemasangan AC LG AC low ya tengah PK bisa untuk rekan-rekan melihat caranya pemasangan AC atau rekan-rekan yang ingin memasang sendiri bisa untuk memasang AC menggunakan R32 Oke selamat either. menyaksikan untuk rekan-rekan Ini langsung Eh burmu Bur Iya mau kan Mata kan barang nggak matas boleh si betulnya oh no oh iya tapi kan tetap enak enak dibur dulu tree tree engkau langsung betulin apod lo apod apod ini ya ikut tarin ke bawah nah, set Hai aku kayak kondel set ya kan terus kelakung gimana pas dan lagi kan Dia lagi dia. can you de teléfono Bye. <laughs> Enak Eh. Tangguh Kita saya setelah terpasang rapi semua kita mencoba kita hidupkan untuk AC-nya seperti ini ya sangat mudah sekali caranya pemasangan AC ya kita dapat memasang sendiri untuk rekan-rekan Oh ya untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe atau klik lonceng biar Rekan-rekan mendapatkan update video kami yang terbaru, dan channel kami dapat berkembang. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan menge video kami.